taku Islam beriman pada Allah diminta salat ya ciri orang Islam itu adalah salat karena diantara antara Islam salat ya hadis riwayat muslim nomor hadis yang ke-8 ketika nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat jibril man Islam apa itu Islam dijawab oleh nabi antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baca syahadat dulu setelah syahadat kewajiban pertamanya waktu qimas salatu naikan salat salat nah sekarang setiap orang Islam kata Quran mesti salat Kata hadis, mesti sholat. Ada orang Islam diajak sholat, dia menolak sholat. Ada orang Islam gak mau sholat? Halo? Ada yang ketika dengan azan nggak mau sholat? Ada yang ketika diajak marah-marah? perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman, tidak sholat. Karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini anda beriman, kok ikut-ikutan gak sholat? Tapi dibedakan namanya oleh Allah. Bukan kafir, tapi kafar. Menunjuk pada perilaku, bukan orang.